Ya, selamat datang dalam program olah nafas, kita ada di modul yang ketiga Bapak-Ibu, sebaiknya urut modul 1, modul 2, modul 3 Di klub keaktif, tahu-tahu 3, -tahu cari modul 1, cari modul 2, di Youtube ada ya Lalu kita di modul 3 Modul 3 ini sama dengan modul sebelumnya Atau maaf, ini modul uh, segini-gini itu 4 ya Yang pertama, Wim Hof 1, tarik lepas 200 kali Yang kedua, pakai tahan nafas yang ketiga kemarin kita body scan dengan nafas pelan-pelan. Nah, sekarang ini keempat, ini sebenarnya sama dengan yang ketiga yaitu membody scan, men-scan body, <laughs> merasakan tubuh, tapi teknik bernafasnya pakai nafas segitiga. Jadi segitiga itu segitiga, ya kan? Segitiga ini maksudnya tarik nafas 5 detik, lepaskan 5 detik. Eh, tarik napas 5 detik, tahan 5 detik, lepas 5 detik tariknya 6 detik, tahannya 6 detik, lepasnya 6 detik boleh juga tariknya sampai 10 detik, 12 detik tahannya 10-12 detik, lepasnya 10-12 detik ya sama kaki saya akan pakai nanti ukuran 7-8 detik ya, karena kalau saya bilang tarik, itu satu udah mulai maka nanti mungkin langsung tarik, 2-3 Ya, begitu tujuh saya bilang lepas itu sebenarnya udah delapan gitu ya di antara tujuh dan delapan sama kaki aba-aba itu nanti mungkin hanya dua tiga menit pak ibu merasakan waktu tarik lima udah pentok pak gitu ya ya berarti nanti begitu saya masuk aba-aba body scan bapak ibu lima detik aja lima detik tarik lima detik karena saya nggak akan ngasih aba-aba tarik tahan lepas itu hanya di depan aja jadi metode nafas segitiga ini sebenarnya sama dengan body scan. Dalam hal, Bapak Ibu melatih kepekaan merasakan anggota tubuh. Jadi kalau selama ini tubuhnya nggak pernah dirasakan, tiba-tiba dirasakan. Jangan kaget, kok saya rasa sakit di ginjal, saya rasa sakit di jantung, ya, kok saya rasa sakit, sakit di kepala. Rasa itu sudah ada. Rasa itu bukan karena bernafas. Bernafas, oksigennya 100, tubuhnya alkali, ini tidak membuat orang sakit. Tapi membuat orang waktu merasakan, makanya waktu saturasi metode pertama, tarik, lepaskan, tarik, kita nggak rasa. Ya paling rasa kesemutan atau nge sedikit. Karena kita emang konsentrasi pada menarik oksigen, membuang CO2, tarik oksigen, Anda bisa lihat saturasi naik, ada yang sampai 100, Nah naiknya itu rata-rata dua poin, Bapak-Ibu. Kenapa? Oksigen itu diedarkan ke seluruh tubuh, yang pertama lewat protein di dalam darah yang namanya hemoglobin. Itu di dalam darah merah. Itu dipegang sama dia, oksigen dibawa. Tapi ada juga namanya oksigen terlarut. Itu larut di dalam cairannya, tidak dipegang sama hemoglobin. Nah ini berkisar 2-3 persen, tergantung literatur yang mana. Nah ini yang biasanya orang rendah. Makanya begitu Bapak-Ibu tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan oksigen terlarut ini naik. Nah, oksigen terlarut itu naikkan pH. Jadi kira-kira cerita sederhananya begitu. Ambil air, tiup pakai CO2. pH meter taruh sebelumnya berapa, setelah ditiupin jadi berapa? Dimasukin CO2 kan? pH-nya turun. Kenapa? Air terjun pH-nya cukup alkali karena banyak oksigennya. Jadi dalam tubuh seperti itu Ketika orang ambil nafas, lepaskan, saturasinya naik, oksigen dalam darah, baik hemoglobin yang menangkap makin banyak, yang terlarut banyak, maka bisa naik dua bahkan sampai 3 poin. Artinya 95 jadi 98, 96 jadi 99. Awalnya 97 jadi 100. Oksigennya naik, pH-nya naik. Oksigen naik, pH naik tidak membuat seseorang sehat jadi sakit. Ya. Yang yang terjadi adalah dengan metode minggu lalu sama sekarang ini kita body scan, kita merasakan. Makin lama makin cepat nanti ya. Kemarin ketika 30 menit. Maka nanti kita cukup 20 menit merasakan, 10 menitnya kita berdoa untuk organ yang sakit. Namanya healing terapi. Dan healing terapi ini tidak bisa lompat dari awal seperti itu. Kepekaan merasakan terus dilatih ke seluruh tubuh gitu ya. Bapak kan selama ini terus sakit kepala, untuk itu udah sakitnya udah parah sampai kita merasakan. Begitu sakit jantung, jantungnya udah parah. Begitu kanker, kankernya udah dua atau tiga. Begitu ginjal, ginjalnya udah tinggal 50%. Gitu. Kenapa? Kita hidup sibuk, nggak pernah merasakan. Sekarang kita duduk, diam, ambil nafasnya pelan-pelan, jantung rasanya berdebarnya lebih kencang, kayak ceduk-ceduk, tapi dilihat denyutnya, kok sama ya, 80 atau 90, naik sedikit-sedikit, kita merasakan. Maka nanti kalau merasakan, itu bukan karena olah nafas membuat sakit, tapi berdiam diri saat teduh, istilah saya, orang lain memberikan istilah meditasi, saya nggak suka sama istilah itu, <laughs> karena kenyataannya nggak meditasi, ya kan? kita merasakan, bukan mengosongkan pikiran, pikiran dan perasaan bekerja sama untuk merasakan sakit dalam tubuh. Kalau ada nggak sakit apa-apa, ya anda nggak merasakan yang sakit. Anda rasakan nyaman, ngantuk, tenang, paling kayak gering atau aliran listrik, karena oksigen yang tadi terlarutnya pentok, hemoglobinnya pentok, terindikasi dari 100%, anda merasakan begitu body scanning sekarang jalur pencernaan dari mulut lambung ya kita masih pelan pelan mulut lidah pipi kerongkongan lambung usus itu kayak ser gitu ya kita mulai lagi nanti jalur otot ya itu tetap 20 menit pertama healing terapi 10 menit terakhir kita fokus pada organ masing-masing mungkin nanti saya kasih contoh ya saya diatlet saya pankreas saya gitu ya. Ada yang punya masalah jantung, ya jantungnya. Jadi 10 menit terakhir, nanti doanya masing-masing. Ya Kita konsentrasi pada mana nih? Membayangkan yang mana nih? Bayangkan tarik oksigen, masuk ke paru-paru, pindah ke jantung, pompa ke pankreas, pankreas dapat oksigen, saturasi pentot, tubuhnya alkali, regenerasi sel pankreas terjadi. Nah itu namanya kita fokus pada organ yang sakit, body scan tapi hanya di situ. 10 menit terakhir. Nah ini yang kita sebut sebenarnya olah nafas healing terapi. Jadi sebenarnya ya dari satu kedua ketiga itu mirip-mirip. Supaya tapi kita harus bertahap supaya peka dengan perasaan dulu sampai nanti kalau merasakan yang gampang itu kan misalnya pundak atau tangan gitu ya cenuh gitu ya. Karena ini adalah organ di bawah kendali kita. Tapi kayak jantung ginjal pankreas itu kan di bawah saraf otonom. Jadi, jadi di bawah alam, otak bawah sadar. Semakin kita sadar, makin mikir, makin sibuk, makin tidak bisa merasakan. Dengan merasakan raja masih nggak rasa, kenapa? Memang di bawah kendali saraf otonom. Tapi nanti orang yang peka, makin lama bisa merasakan. Ya, Sehat banget, rasa nikmat, ada hal-hal tertentu yang butuh disebutkan. Ketika Anda mulai merasakan seminggu kemarin, dengan body scan, ya sebelumnya sudah sakit cuma selama ini enggak merasakan. Nah, sekarang kita mulai healing terapi itu dalam arti kita menyembuhkan dengan pikiran dan perasaan kita mengarahkan oksigen ke situ. Memang bisa terjadi begitu, Pak? Ya, sebenarnya tanpa begitu pun oksigen ke situ. Tapi kalau Anda percaya sama kekuatan pikiran, pikiran positif, nah cuma saya nanti akan mengarahkan Anda berdoa sesuai dengan iman dan agama masing-masing ya, karena manusia boleh berteknik nafas, berteknik apapun, tapi kadang dokter pun bisa angkat tangan. Tapi di atas dokter masih ada Tuhan, kan? makanya saya akan membawa pelatihan. Kelompok saya ini bukan pada kosongkan pikiran, tapi justru membawa Anda dekat dengan Tuhan, karena ini adalah multiagama, maka adalah doanya sesuai dengan agama masing-masing. Jadi olah nafas mestinya tidak menjawabkan orang dari Tuhan, karena bisa merasa menyembuhkan diri sendiri menyembuhkan sendiri sendiri. self feeling memang itu kemampuan yang Tuhan ciptakan untuk orang makhluk hidup bisa punya kemampuan menyembuhkan diri sendiri. Kecuali memang waktunya dipanggil sama Tuhan yang punya nafas. Maka saya sering menggunakan istilah terminologi nafas dari Tuhan. Kan yang bisa nyambut nafas siapa? Ya kan? Yang memberikan nafas siapa? Gitu ya, ya kalau saya percaya bahwa Tuhan ada. Kalau orang ateis kan, ya memang biologisnya begitu, enggak. Ya, nafas itu dari Tuhan dan nafas dari Tuhan itu menyembuhkan. Maka saya menggunakan kata-kata tarik nafas atau kadang-kadang saya ganti nafas dari Tuhan itu saatnya tarik dengan ritme yang sama. Ya. Nafas segitiga teorinya gunanya udah saya kasih link-linknya silakan dibaca. Saya nggak banyak-banyak bahas teori nanti kayak kuliah. Kita cukup pengarahan sebentar ya terus kita uh, praktek. Jadi, nafas segitiga karena tarik tahan lepas itu seperti segitiga. Nah, setelah mendapat teori ini, nanti berikutnya saya body scan-nya pakai nafas yang mana, Pak? Kan kemarin kita tarik nafas pelan-pelan, lepaskan pelan-pelan sambil body scan. Sekarang tarik nafas, tahan, lepaskan. Kalau PR-nya sehari dua kali, sekarang jadi tiga kali sehari. Metode dasar tetap terus dilakukan. Tarik lepas kalau enggak 200 paling enggak 100 kali. Bahkan ini bisa 6 jam sekali, tiga jam sekali bagi yang cancer, ya. Bagi yang tubuhnya asid. Tapi dua kali itu boleh metode Wim Hof yang tarik, lepas, tahan 50 detik gitu ya. Lalu yang kedua, boleh body scan dengan nafas, tarik pelan-pelan, lepaskan pelan-pelan. Lewat hidung, mulut tersenyum, terbaik nafas perut, belum bisa perut, nafas dada, karena kapasitas dada lebih luas. Kalau ditarik nafas dada, saturasinya lebih cepat naik. ya Tapi kalau mau nafas perut, diafragma perut naik, turun, tidak bisa, volumenya sebesar dada. Tapi ini ada efek seperti untuk memijat organ-organ pencernaan. Kalau anda berbaring terlentang belum makan nafas perut paling bagus. Tadi sudah sarapan seperti saya duduk, tegak berdiri lurus, nafas dada oke, okay. ya nafas perut sebentar tarik satu dua t, sambung dada nggak apa-apa juga, hanya dada boleh juga. Perutnya gendut, <tuh> maaf, nafas perut susah, udah jangan cari yang susah, hidup ini cari yang gampang. Tapi kalau mau yang terbaik perut. Tapi gimana kalau ter per pakai perut susah, gitu ya? Apa enggak olah nafas? udah ada aja sudah terbukti kan saya makanya selalu pakai mau bukti itu bukan sugesti bukan rasa saturasinya naik apa enggak pelan-pelan naik pak pakai dada naik pak ya udah malah lebih cepat naik pak oke ph-nya naik enggak dites naik pak jadi ph-nya naik saturasi ideal ph ideal mau nada mau perut dampaknya sama memang untuk tujuan tertentu yang punya penyakit di organ-organ pencernaan nafas perut anda punya kelemahan di paru-paru, nafas dada, parunya kembang kembis ya lebih bagus nafas dada. Jadi, sebenarnya tujuannya beda-beda. Nah, saya berikan semua teknik supaya nanti akhirnya Bapak Ibu bisa memilih. Nanti, sampai kita di, di minggu ke-89, di mana kita olahraga stretching, Anda kombinasi, ya kombinasi antara tiga, empat, ya satu, dua sudah lewat. Nanti kalau metode yang body stretching atau healing terapi ini satu dua terpisah. Jadi boleh pagi metode satu, siang metode satu, ya, di mobil metode satu, tarik lepas 200 kali gitu ya. Tapi begitu body scan boleh nafas pelan, tarik, lepas, tarik atau nafas segitiga. Jadi sambil body scan pilih mana yang tapi dalam satu body scan satu metode. Masih ada kecualinya. Tapi saya jelasin dari sekarang. Kecuali nanti kita masuk di body stretching. Body stretching itu kita akan posisi tertentu, gitu ya. Yang gampangnya saya peragain begini. Kalau kita tarik nafas pelan-pelan, lepaskan pelan-pelan. Tapi nanti ada ada, ada, ada posisi. Di mana waktu tarik nafas, tangan kita ke depan, kaki kita tendang ke belakang, ya, Karena kita posisinya kayak nanti kan waktu nanti dia akan diperagakan ya. Kayak kayak ya. Maaf, ini kayak kuda gitu ya ini kaki belakang ini kaki depan gitu ya masuk tarik nafas tangannya ke depan kanan kaki kiri tendang ke belakang tarik tarik tarik lalu mulai tahan setelah tahan ya perut seperti tonjok ke atas nah itu udah pasti nafas perut karena sengaja dengan posisi tubuh yang membuat perut kita naik ke atas tenang ke atas lalu pinggulnya dorong ke depan lalu lepaskan itu pasti segitiga nafasnya karena kalau enggak begitu tarik Pak, ini perutnya sudah tojo ke atas udah nggak bisa narik Pak nah saat itu nafas segitiga nah, nanti ada coach trainer yang saya akan undang untuk body stretching dan dia certified dari MSRR USA ya saya nggak certified saya nggak mengajar karena itu membutuhkan ya istilahnya lebih piawai dalam hal gerakan ada urutannya dia tidak akan berkata nafas segitiga, enggak. Dia akan akan memberikan aba-aba gerakan. Tetap dimulai dengan nafas pelan, lepaskan, ya. Pola nafas itu tetap harus kayak body scan dulu, 10 menit, 5 menit karena lebih cepat, ya. Karena udah modul berapa, lalu mulai olahraga stretching. Nah saat olahraga stretching, anda atur boleh metode olah nafas tarik dalam-dalam, lepaskan, atau posisi tertentu segitiga dalam satu modul. Ya, nah sekarang kita akan praktek olah nafas uh, segitiga ya, dan saya akan rekam dalam rekaman terpisah, jadi ini sebagai pendahuluannya uh, olah nafas segitiga ini hampir sama dengan olah nafas body scanning yang biasanya jarang sekali ada gejala negatif kalau toh ada gejala, itu sudah ada sebelumnya, cuma kita selama ini tidak merasakan, ya, jadi sekarang kita akan merasakan, maka Perasaan itu seperti ilustrasi yang pernah saya berikan, saya ulangi lagi, seperti anak kita. Perasaan itu di dalam kita, dan seperti anak bayi yang kita miliki. Bayi itu mau nangis, mau ketawa, kita gendong terus, kita nggak akan banting. Kita tidak akan lari dari perasaan, kita hadapi perasaan, kita kelola perasaan, dan kita percaya bahwa dengan saturasi yang penuh, pH yang naik alkali, maka perasaan itu akan tertangani bahkan saya berdoa, saya berharap, terjadi regenerasi sel, dan terjadi kesembuhan, sehingga rasa yang tidak baik itu lama-lama bisa dikelola, dihadapi, bahkan akhirnya hilang. Yang ada rasa segar, rasa fresh, aktivitas sehari-hari nggak pernah terganggu, nggak pernah pilek, nggak pernah batuk, pergi ke Mesir, pergi ke Eropa, ke daerah dingin, jangan kedinginan, Anda nggak kedinginan, yang lain panas menderita, Anda ya... Panasan tapi enggak terlalu menderita artinya anda punya tubuh fit saya orang Jawa orang Indonesia pergi ke Swiss di salju pakai baju batik bisa shooting dua jam bule aja geleng-geleng Oke, batik di atas salju gitu. Tapi saya belum seradikal, kayak Wim pakai celana kolor ngeligo. Duduk olah nafas di atas salju. Aduh. Ya, mungkin satu saat saya bisa gitu Atau kalau enggak ya karena tinggal jadi Indonesia, jarang latihan di salju. Dia kan orang Belanda. Musim dingin mandi pakai air dingin, terus jalan-jalan di salju pakai ngeligo. 40 tahun nggak batuk, nggak pilek. Itu imunnya luar biasa. Nah, saya membawa Bapak Ibu pada imunitas. Hanya sampai di situ, Ya, beberapa olah nafas ada yang membuat orang sakti, di bacok, tidak bisa kena, gitu ya. itu sudah di luar areal saya, dan saya tidak tertarik membuat Bapak-Ibu sakti atau diri saya sakti, saya tertarik, saya sehat, Bapak-Ibu uh, sehat. Tetap dalam jalur ilmiah, ya. walaupun saya belajar dan menjumpai ada beberapa hal yang menurut saya ini sudah sugesti, saya buang. Ya, Tapi saya tetap hanya perpatokan hal-hal yang masuk nalar, dan terlebih lagi, sebagai orang beragama, dalam jalur iman bahwa Tuhan ada dan Tuhan yang menyembuhkan, ya, sampai di sini, saya rekam pertamanya, kita akan segera praktek.